Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Derosauto. Auto Teman-teman terima kasih sudah mampir ke channel saya Saya ucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim Buat teman-teman yang belum subscribe Bantu saya subscribe agar channel ini bisa berkembang Bisa memberikan informasi seputar otomotif Baik mobil maupun motor roda dua, teman-teman Yang insya Allah bisa merekomendasi Harga maupun kondisi buat teman-teman semua di rumah tentunya. Nah kebetulan teman-teman, saya lagi hunting-hunting mobil. Saya udah cek-cek kondisi mobilnya, tinggal nego harganya. Tapi teman-teman kebetulan, owner yang punya mobil ini adalah showroom motor teman-teman, showroom motor bekas. Mudah-mudahan konten ini bisa bermanfaat. Yuk saksikan terus, jangan di skip-skip. Kita langsung ke ownernya langsung ke ownernya Bang Uda Dery ya namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ba. Waduh, ini udah dari nah. user dari Toyota Avanza ya. sebagai owner showroom motor bekas ya. Iya Ini alamatnya di mana udah Di Kampung Waru uh, Gang Semun. Kampung Baru Gang Gangsemon Semen. RT2 RW7 RT2 RW7 Parung Bogor Parung Bogor. Panjang Parung Bogor Tepatnya Parung Bogor. Ciseeng, Ciseeng. Ciseeng. Ciseeng. Okay. Udah Dery Mohon disebutkan nomor telepon Udah Nomor telepon 0857 okay. 1470 okay. 9566 9566 nah, Telepon dan WA itu Nomor teleponnya ada di sini ya teman-teman Bisa langsung cross check Nomor telepon beliau Apabila ada motor-motor ini yang teman-teman sukai, yang harganya mungkin bisa merekomendasi teman-teman bisa langsung telepon Uda atau WA ya? Iya. WA ada ya? Ada, yang tadi. Okay. Ah. Nah, udah kita hmm. bedah satu-satu nih udah motornya. Hmm. Keunggulan beli motor di Uda ini rata-rata hmm. pedagang semua ya. Yang beli kita pedagang rata-rata buat rata -rata mereka pedagang. jual lagi. Oh. Ah. Jadi, yang beli ke sini showroom, showroom. Uh -huh. intinya kita di sini bukan showroomnya gudang, ya gudang. Ah. Jadi, oh. ini dijual buat mereka buat jual lagi. Buat jual lagi rata-rata uh -huh. orang showroom ngambilnya di udang. Nah, itu ya, ya jarang pemakai langsung jarang. Ah. pemakai langsung jarang, jarang hampir mayoritas pedagang. Pedagang yang ya. beli motor di uda ya, Istilahnya kita bajongan ya. Bajongan. Ah. Nah teman-teman ketemu bandar bajongan motor nih teman-teman, ah. mungkin harganya bisa merekomendasi. Yuk, ya. udah ah. ini tahun berapa nih Honda Beat ya? Beat 2018. 2018, mm -hmm. warna putih. Ya. Yeah. Platnya ganjil, mm -hmm. alamat Jakarta Depok ya alamat nih Depok. Depok ya. ya? Hmm. Pajaknya di bulan empat ya udah ya. Pajaknya di bulan 4 2009 ribu eh dua ribu dua Nah ini udah direkondisi apa masih ori nih? ini udah ori masih ori masih, masih bawa semua cuman oh. kita jual apa adanya kalau okay. ini sobek kita enggak betulin Oke okay. kita harga geser harganya ya, ya, ya. kita showroom paling kalau kalau kita jual ke showroom nanti orang showroom orang yang, showroom yang kita ya, jual ya. apa adanya Betul. ya nyari guntung sedikit geser langsung gitu udah minta izin hmm. tolong kasih harga terbaik buat pemirsa derosa auto Udah. Hmm. kali ya. ini tadi baru baru masuk ya ah, ini tahun berapa 2018 2018. Oke, okay, mm. masuk terus barusan baru masuk saya naikin di WA mm. langsung ditransfer sama pedagang Lampung. Oh, Ini udah terdp? Sudah terdp DP? Pedagang nah, Lampung yang beli. Ya. Buat dibawa DP. ke Lampung. Dibawa ke Lampung. Wah, oh, teman-teman. Yang DP langsung pedagang dari Lampung. Bosnya dari Lampung. Oh, mungkin langsung ditransfer. Sekali. Nanti dia mereka tinggal ada berapa unit mereka ngepul tempat lain. Uh -uh. Ini baru dibawa Oh kalau ada lima di sini gitu. dia mereka ngambil lima gitu oh Cuman mereka bayar-bayar dulu bayar -bayar dulu. kalau udah ada tiga apa empat lima apa satu mobil dia langsung angkat iya iya iya hmm. nah udah satu lagi untuk surat-surat bisa dijaminkan yaudah, ya udah ya kalau surat tidak uh, tidak uh, tidak, uh, tidak apa namanya tidak orsinil tidak hmm. ori hmm. tidak benar tidak sah dikembalikan duit 100% dikembalikan hmm. duit 100% sama udah dari ya kita menjamin temen -temen. garansi surat keaslian bpkb hmm. keasliannya dijaminkan sama udah jadi temen-temen nggak -temen usah khawatir hmm. beli motor hmm. roda dua di udah diri ya oke udah ini terjual berapa kira-kira ini tadi udah terdp di angka sebelas juta tiga ratus juta 300 ya fantastis tahun 2018 ribu ya. masih cukup ada di dp luar biasa oke hmm. udah naik lagi nah ini ada toyota eh toyota vario honda vario hmm. honda vario tahun berapa nih udah tahun 2017 2017 hmm, pajaknya 2021 pajaknya kaleng plat. 2022 bulan ya. 9 ya ya 2021 latungan dua kali ya lah. Hmm. Uh, uh. ini tersebut perorangan ya terorangan semua orang-orang uh. masih orisinil yeah. tahun 2014 2017 2017 hmm, sorry teman -teman. Mario 125 Vario satu dua harganya hmm. berapa nih udah kita ngegeser buat ke pedagang itu di dua belas juta dua ratus juta dua ratus masih hmm. bisa nego nggak udah kalau kita ngasih harga buat pedagang itu biasanya harga jadi paling nego naik seratus banyak harga uh, jadi kita kasih harga jadi Kalo kita nggak nggak apa angka tinggi-tinggi enggak itu hmm, istilahnya betul. saya ngambil seratus dua paling paling ini, banyak 300 ini. per unit per unitnya ya per... harganya harga bandungan dua belas kita dua ratus ya, 200. ya. Mm. tahun 2017 vario yang 1,2 1,25 125 cc mm. Oke okay, selanjutnya ini udah mm -mm. ini ada vario lagi nih udah nih wario 110 vario 110cc mm. 2014 2014 balik namaan itu udah mm. namaan ya ini udah diblokir apa gimana Nggak. enggak enggak pajak 2021 kaleng panjang 2025 pajaknya telat 2021. Januari berarti mm. harus bayar dua kali ya. Mm. Nah udah ini nilai pajaknya berapa kira-kira dah ini? Nilai pajak 200, kalau ya? dua kali itu ya sekitar enam ratusan lah. Ah sekitar segitu. Nembak. Nembaknya kalau tanggrang itu sekitar tiga ratus ribuan. Tiga ratus ribuan. Mm. Itu kan tanggrang-tanggrang sel ya. Tangsel selatan mm. Nah. Ini harganya berapa nih udah? Itu kita ngabisin di angka kalau kita buka paling 82 ngabisin paling tujuh sembilan. juta sembilan ratus. teman-teman, dua Eh, dua ribu empat Warna putih, Vario seratus cc. Iya, betul. Lalu sama perorangan. Pajaknya mm -hmm. telat dua kali ya? Iya, dua tanya, kali Dua kali panjang. Dua kali panjang. Tujuh koma Sembilan, harga jadi Bajong. Segitu. harga jadi bajong ya nego nego tipis belas, tiga belas. udah belas, bisa belas. Tiga belas, ya udah Tiga belas, tiga belas. Tiga belas, tiga belas. Tiga belas, tiga belas. Tiga belas, tiga belas. Tiga belas, tiga belas. Tiga belas, tiga belas. Tiga tiga belas. tiga belas. CBS, CBS ya. Ah oh. itu idling stop, udah idling stop. Itu. Udah idling stop. Ya Oh udah. iya ah, benar-benar. I S S ya. ISS ya. Hmm. Tahun 2000? 2013. Pajak hidup 2013. sampai bulan sepuluh. Bulan 10 ini habis. Pajaknya Oktober bulan 10 hari, bulan ini ya. Iya, kalengnya Nanti. panjang 2026 Iya, kalengnya hmm. masih panjang banget 2026 Temen-temen hmm. ini platnya plat Jakarta Barat ya? Iya kira-kira harganya berapa nih udah kalau itu kita geser di angka sembilan juta seratus sembilan juta seratus iya teman-teman nah, dua -teman hmm. yang CBS yang sudah at stop ya <tuk> ini harganya pasaran online masih di atas 10 juta pasaran online sepuluh di atas sepuluh juta udah dari... bisa dicek harga online oh ya iya <tuk> oh. bisa <tuk> udah dari jualnya Aa, cuma tujuh sembilan juta tujuh ratus juta seratus ribu sembilan koma satu masih nego ya, ah, ya. ya. <laughs> udah nih satu lagi nih ada pario beat beat pop beat pop ya beat pop dua ribu lima belas pajaknya bulan 10 juga nih bulan 10 pajaknya lama itu 2015 ribu lima itu pak dua berarti tujuh tahunan ya iya tujuh tahunan udah belum dibayar nih pajaknya, hmm. tinggal harga aja. Harganya lima juta tujuh ratus lima koma tujuh lima koma tujuh ya, ya. teman-teman. Tahun dua ribu lima belas, beat pop yang seratus sepuluh 10 cc. cc ya. Hmm. Kalau untuk overall kondisi mesin-mesin bocor nggak rembes ya, oh, Insya Insyaallah aman. Insyaallah aman. Automaticnya hmm. ya. semua masih aman. Aman lah. Ya. Ya. ya paling serpih-serpih sedikit pasti serpis -serpis ada. serpih minor ya. Ya namanya motor bekas. Betul pasti betul betul betul betul. Tapi kalau saya lihat Sepintas sih masih sangat bagus nih ya, kondisinya ya ban ban masih hmm. tebel. Tinggal prnya pajak aja kali ya, manajemen iya. ya. Mau dijual berapa? Lima koma. Lima ya teman-teman. 700 tujuh ratus. Prnya pajak. Hmm. 7 tahun, berarti sekitar berapa tuh kira-kira? Karena ada pemutihan nih. Hmm. Kalau biasanya saya cek data lagi di online ada timbul Ada pajak. timbul ya. Betul betul betul. Sekitar satu juta lima ratusan 15 an 1, ya. -an pajak. ya. Hmm. Oh. Kalau pajak hidup sekarang kan pasaran delapan juta lebih. 8 juta lebih. Hmm udah cuma jual 5,7 juta, 55 dah. Oh, 55. So, temen-temen dikasih 55, baru 7 juta. 7 juta nah, benar-benar. Katakan 8 juta 8 ya, bener -bener. <laughs> Wah, harganya murah-murah banget nih, udah. Ya, kita ini, geser ya. sedikit, sedikit doang, Bang. Pokoknya harga di sini harga bajongan. Benar-benar murni bajongan, teman-teman. <laughs> Karena yang beli bukan bukan pemakai <laughs> langsung. yang rata ya. yang beli semuanya pedagang 90%, ya. pedagang. 90 pedagang. Pedagang, teman oh, pesenan ya yang mau beli temen-temen pemakai. -temen Tapi kita kasih harga bajongan harga bajongan memakai ya? juga datang sama harga bajongan nah udah nih kalau misalkan teman-teman di YouTube kita nih hmm. nelfon udah mau beli langsung boleh kan udah bisa bisa nggak bisa hmm. nggak nggak langsung pakai lewat ped jalur pedagang dulu nggak atau bisa enggak langsung aja karena ada nomor WA langsung aja nah tuh. pokoknya Tetap harga geser kita kasih. betul nah teman-teman langsung ke hmm. usernya dan hmm. ownernya nih nggak ya. pakai diatur lagi nah. nggak pakai kalau lagi ya, istilahnya mereka beli nih bok, pakai bosan jual bisa untung. Nah, nah. apalagi <laughs> kalau udah usernya apa pembelinya mau jual lagi bisa udah bisa, tampung, ya, lagi ya. tampung lagi ke sini bisa. Nah. Cuman penurunan ada sedikit. Betul nah. karena fluktuasi ya. ya. Oke, udah nih satu lagi ini ada Yamaha hmm. eh Honda Let's juga see. ya. On Lexi. On the Lexi. Hmm, 2013. 2013. Pajak 2021. Pajak bulan Juni 2021 hmm, telat iya, ya. Berarti kaleng 2023 panjang. Betul, betul, betul. Kondisi masih cover overall masih lumayan lah ya. ya masih standar motor bekas. <laughs> enggak enggak inilah. Bandarnya ini juga masih cukup lumayan masih sedang, lah, masih layak, mm -hmm. sekitar 60 persenan. Iya. Kira-kira harganya berapa nih? Ini kita habisin yang kan 6 juta bang. 6 juta. Ah. Pajaknya pr sekali pajak ya. Sekali ya. Ah. 6 juta sama perorangan. Iya. Kondisi panjang, masih bagus, ya. kalengnya masih satu tahun lagi. Iya. Overall masih bid, bagus. Ah. Nah kalau ini Honda Beat nih, udah di ini tahun 2017 pajak panjang. Tahun 2017 pajaknya pajak panjang. panjang. ya Plat F Bogor. Plat Bogor Roangan pajaknya di bulan April ya. Iya. Sudah ditransfer sama pedagang dari 11 juta. Sudah di DB, DP, udah sudah dibayar di malah. Sudah bayar full, sudah full. Udah oh, hmm. dijual 11 juta nih. Ya. Tahun 2017, 2017, pajak panjang. pajak panjang bulan empat tahun depan April hmm. ya, teman-teman. Iya. -teman. Wow, ya. bagus Vario. Nah, ini Vario nih pajaknya di belakang-belakang pajak panjang pajak panjang juga? Ya. Oh hmm. pajaknya masih jalan tol satu, satu tahun satu hmm. tahun Plat f plat ganjil hmm. alamatnya Bogor ya Bogor ya ada sama perangga 15 juta 700 15 juta 700 hmm. tahun 2000 2018 2018 ya Harganya. new masih bagus Sudah ya kondisinya ini. ya ini uh, ini Pario Techno 2011 Pario Techno 2011. Ya 110 cc. 110 cc. Nah, pajaknya off 2016 kaleng 2021. Unan, pajaknya paling 250 ribuan 250 ribu per tahunnya hmm. ya. Iya. Kita di angka 4.500. 4.500 ya. ini. Udah jual 4,5. Lima. Pasaran 5. online kalau pajak hidup orang buka 8 setengah. Iya. Oh. Pasaran online. iya. Ya. Kalau itu beat karbu Oke. 2011 Ini beat karburator masih? Ya karburator lagi viral hmm, nih. Lagi viral bener-bener ya. karena udah nggak pakai lampunya masih misa ya sama aki ya? ya. Sama sama mesin ya? Ah, lagi viral beat gitu. ah, ah. Nah ini beat yang masih pakai karbu tahun dua ribu? Dua Biasanya pedagang-pedagang daerah yang beli. Yang seneng ya. ya. Benar-benar. Dan daerah bener. Medan, uh, betul, betul, betul, betul. Lampung. Nah, pokoknya luar daerah banyakan yang beli yang mungkinnya. Ini gen kita pertama ya? Pajak, Bukan gen pertama ya? Gen pertamanya 2008. 2008. Kalau nah, oh. ini 2011, 2011 yang paling terakhir tuh di 2012. 2012nya yang karbu ya? Ya okay. terakhir kita ini 2011. Plat <coughs> F pajaknya di bulan <coughs> Agustus. Panjang apa mati nih? Pajaknya mati pules. Soalnya ini kan kiriman biasanya ke daerah udah dibayar pedagang daerah. Oh, udah dibayar juga ya? nih? Sudah. Oh. Yang kam 4.500. Ya di transfer oh, pool kadang-kadang naik langsung di transfer banyak kan mereka momen pada kejar-kejaran. Iya iya mau pesen telepon aja mau udah iya, Insyaallah harganya bagus bagus. Iya. Kalau ini Vario 2014 pajak hidup mepet sampai bulan 11 nah, Ini 110 cc Vario Agnes. Cc. Nah, fario agnes. Fario agnes iya, nih, 110 cc Vario Agnes. Vario Agnes. 8 juta 200.000 8 juta 200.000 Pajak hidup. Tahun 2000? 2014. 2014. Mm -hmm. Pajaknya November. Iya. Mepet ya Iya, <laughs> kaleng panjang. Kaleng ah. panjang 2024 lumayan yeah. ya. Overall kondisinya masih sangat bagus, istimewa teman-teman. Hmm. Ini harganya tadi berapa? 11 Eh? Delapan juta dua juta dua teman-teman. Dua ribu empat Nah, ada lagi nih. Nmax 2021. Nmax 2021. Tipe ABS. Tipe ABS. rumah hmm. wow, masih Pajak baru hidup Panjang ya. sampai tahun depan. Pajaknya di bulan? Di bulan dua, di bulan 2 Februari hmm, tahun ya. depan nih. Ya. Oh, ada sama perorangan ya. Ya. Plat Platnya daerah mana ini? F Bogor. Bogor juga ya. Hmm. Oke. Berapa duit tidak? Ini kalau kita geser ke pedagang itu di dua puluh juta lima ratus. Dua juta lima ratus. Itu harga geser ke pedagang. Harga geser ke pedagang. Kalau ke hmm. mereka biasanya 29 juta. 29 juta rata-rata -rat ya. mereka. Kalau oh, harga barunya berapa nih dah? Harga barunya tiga tiga pak tiga ya. tiga harga barunya ya abs ya tiga puluh oh. juta ini ada lagi PCX nah ini harga berapa tadi dua puluh dua juta lima ratus juta lima tahun ya. 2021 ribu dua satu yang 2021 sudah abs, ABS ya nah, teman teman hmm. harganya masih cukup rekomendasi hmm. buat ukuran tahun 2021 ribu ya. bekas rasa baru kalau 2022 itu kita ngeluarin di angka 28 juta. 28 juta. Keluar ya. Keluar. Keluar, ke, pedagang. Keluar ke pedagang. pedagang. Nah. paling ngeluarin lagi 30. Oh, 30 juta. Tahun 2022 ya. 2022. Iya hmm, iya. Ya, ya. Baru pakai pakai belum nyampe setahun. Ya, ya, ya, ya. <laughs> betul, betul, betul, betul. Nah ini udah nih ada pecaike nih tahun pecaik berapa? Udah? 2018 ini eh, sudah terdep pak. Oh, oh udah terDP. Ya. Tinggal bawa nanti. Terdep berapaan udah? terjual nilainya terjualnya ini 2018 laku di terima pajak hidup ya 22 juta 100 tadinya 22 juta .100 100.000 biasanya mereka ngeteng di angka 23 juta 23 setengah ketengan ya oh. kalau saya terima pajak hidup di 22 juta 100 .000. 22 juta 100, 22 .100 hmm. pajak hidup nih pajaknya hidup nih ya ya terima, oh, pajak hidup. terima pajak hidup nah teman-teman hmm. motor stoknya cukup banyak hmm. harganya murah-murah teman-teman barangkali udah ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup nih ya penyampainya kayak gitu aja kalau ada teman-teman yang berminat pedagang boleh di save nomor wa saya langsung komunikasi bisa tanya-tanya lewat nomor wa yang udah tercantum di situ pak ya Tuh, uh, bisa komentar. juga lewat uh, konten bapak ini Papa, tadi Daddy. Bapak dari Deddy. Bapak nah, nah, Deddy, bisa ditanya-tanya sama Pak Deddy juga bisa. Tapi langsung, langsung aja. Ya? <laughs> Kalau kena saya kena calon, <laughs> mediator, <bernyato>, komisi, enggak <laughs> enggak bercanda teman-teman, bercanda, bercanda. Kita bikin konten, Insya Allah mudah-mudahan uh, bisa bermanfaat yeah. buat teman-teman semua ya. Yeah. Untuk harga bisa langsung bypass ke Uda diri yeah. Insya Allah saya tutup mata, nggak yeah. akan mau ikut campur urusan ini. Uh. <laughs> Insyaallah mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mm. Apabila ada kesalahan dari mm. tutup kata ataupun dari uh, mm. tiga laku maupun dari penampilan, mm. saya mohon dimaklumi mm. dan mohon dimaafkan. Yeah. Saya tutup ya udah yeah. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses di Rosa Auto. Yeah. Yeah.